kertas ini atau gambar ini menjadi dokumen tanpa menggunakan scanner Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam tutorial kali ini Buku Ciki tutorial akan membagikan bagaimana cara merubah dari kertas ini atau gambar ini menjadi dokumen Kata, dokumen atau kata yang kita tinggal edit intinya cara merubah gambar tanpa menggunakan scanner seperti itu judul tepatnya kan kawan sebelum ke tutorial jangan lupa ya like, subscribe, dan komen teman-teman bisa mendapatkan informasi berita tips tip android software terbaru let's go to tutorial langkah pertama pastikan teman-teman sudah mempunyai aplikasi textwarely seperti ini, dan kita pilih terlebih dahulu ini saya mau membuka plaster dan menyalakan WP terlebih dahulu dan teman teman ketikan di playstore tag fairy setelah itu karena saya sudah menghitar maka saya tinggal membuka saja teman teman jika belum mengital teman-teman download ya ukurannya cuma 29 mb ya, setelah itu langkah pertamanya kita klik ini language atau tambahkan bahasa <tuh> kita pilih bahasa indonesia dan bahasa inggris ini saya sudah sudah terinstall cara mendownloadnya kita misalkan bahasa inggris ini kita klik download karena ini sudah terinstal maka tampilannya menjadi delete dan bahasa indonesia ini juga sudah terinstall bahasa indonesia nya setelah itu jika sudah seperti ini bahasanya sudah terinstall ini ada dua pilihan teman-teman ini gambar kamera dan gambar foto artinya gambar kamera ini men-scan men -scan foto secara langsung dan gambar foto ini mengambil foto yang, su foto yang sudah jadi untuk di-scan seperti itu intinya ini saya mau menggunakan yang gambar pertama terlebih dahulu yaitu mengambil foto untuk di-scan ini fotonya ini saya mau scan ini mau saya foto dan sudah ini sudah hal foto dan setelah itu kita tunggu ini adalah proses penggerapan atau pemilihan batal teman-teman ini saya putar lebih dahulu gambarnya seperti ini seperti ukuran aslinya seperti ini ini ukuran aslinya saya putar nah setelah itu kita klik yang ini hijau ini setelah itu kita klik start untuk memulai proses pensekenan ini proses pensekenan sudah berjalan kita tunggu teman-teman ini masih membaca teks kita tunggu sampai proses selesai nah setelah selesai, oke okay. nah ini sudah jadi teman teman sudah jadi kata seperti gambar yang ini pengembangan sdm ini pengembangan sumber daya manusia adalah upaya berkesemimbangan meningkatkan mutu sumber daya manusia ini sudah sudah jadi real menyerupai gambar menyerupai yang ini teman teman menyerupai teks yang ini yang sudah di scan dan langkah yang kedua saya akan saya lanjutkan ini memilih foto yang sudah di galeri atau intinya kita di, bukan foto kita foto dolutan pun juga bisa digunakan ini kita klik yang ini gambar foto kita pilih satu kali ini kita pilih galeri kita klik pilih foto yang mau digunakan saya mau menggunakan foto yang ini setelah itu kita potong sesuai kebutuhan teman-teman ya sesuai kebutuhan teksnya jangan berlebihan dan juga jangan kurang intinya di yang di area zona teks seperti itu kita klik yang hijau ini kita klik start, start. kita tunggu nah ini sudah selesai oke okay. ini iklan yang saya memiliki sasaran yang jelas tulisannya sudah selesai ini padahal foto kawan ini sudah bisa untuk men dan tidak perlu menggunakan perangkat keras komputer seperti scanner mudah kan dan tinggal, tinggal mendownload text widely dan sudah bisa digunakan ini tidak online juga bisa teman-teman nanti aplikasinya akan saya klikkan di link deskripsi. Kalau teman-teman ingin mendapat langsung di deskripsi, silakan periksa di link deskripsi video dari Pupu ciki tutorial. Sekian tutorial dari berbagai ciki Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan bagi ciki tutorial untuk mendapatkan informasi-informasi, dan ini klik selesai. Lagi, tips internet bitcoin pulsa gratis terbaru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.